Kalau Anda ingin mendapatkan satu jawaban dari doa yang kata orang mustahil, maka lakukanlah amalan-amalan yang menurut orang sulit untuk dilakukan. Itu rumus Quran di ayat ini. Jadi kalau sedang punya keinginan, kata orang gak mungkin, kata orang gak bisa, maka kerjakan amalan-amalan yang tidak banyak pernah melakukannya. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang siang makan, Anda puasa. Ya, orang sedekah kaya Anda, wajar. Anda kumpul-kumpul dapat seribu rupiah, sisihkan 200 Dapat sebulu ribu, sisihkan dua ribu. Anda sedekahkan dan niatkan untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jika benar itu dibutuhkan, Allah akan menugrahkan. Itu rumusnya.